Halo Amitya Lovers, kembali dengan saya Akbar Penasaran seperti apa eventnya? Ayo ikutin saya ke dalam Oke Amitya Lovers, di area yang memajang motor-motor modifikasi di sini tidak hanya terlihat motor skuter seperti Nmax, tapi juga ada Moge Triumph atau juga motor Moge-Moge 4-silinder, baik yang bergaya cafe racer, bobber, cooper sampai cafe racer pun ada. Bahkan motor 250 cc terpantau juga menghadiri event ini ya. Kreasi dari builder-builder lokal ini Diangkut jempol, beberapa terpantau memakai bahan MB Tech di jok motornya seperti ini. NMAX ini, jok NMAX yang berwarna silver kombinasi ini menggunakan jok berwarna hitam dan list biru. Motifnya sih gaya Eropa dia. di sini ada motor, sebenarnya ini basisnya motor Yamaha Scorpio terlihat dari blok mesin dan mesin yang digunakannya tapi dia gayanya dibikin seperti motor klasik ya boleh juga sih jadi kesannya retro modern jok yang digunakan yang punya premium Carrera berwarna hitam nah ini seperti Moto G4 silinder joknya dibikin gaya cafe racer ya nah bentuknya khas banget, sarang tawon eh sorry, maaf, bukan sarang tawon, <guluh> buntut tawon jok belakangnya yang terayam, Moge terayam ini juga oke okay nih model joknya, tampilan klasik yang garis-garis itu membuatnya tampilan menjadi khas Ada yang menarik di sini nih ada sebuah skutik 150cc import alias statusnya CBU SH 150 yang sudah dibikin motor seperti motornya Marquez ya dari HRC. Untuk joknya custom bergaya semi cafe semi -cafe racer jadi dengan motif pressnya berbahan MB -TEC. Gimana keren kan modifikasi juga nggak main-main nih. di hadapan saya ini juga ada boot yang memajang sepeda motor listrik sepertinya di Indonesia itu sedang marak produsen motor yang memasarkan motor yang bertetaka baterai listrik desain dari motornya pun menarik walaupun didominasi dengan model skuter ya karena di Indonesia pasar skuter ini cukup besar kalau yang ini sih moge ya deretan moge dari Triumph motor yang 150 juga ada seperti Kawasaki 250 juga ada Ninja dua setengah, silinder yang baru juga terpantau hadir di sini. Tak hanya motor baru, juga ternyata ada motor hobi ya, kayak Vespa klasik. Di stan ini juga dipajang tuh Vespa klasik. Menarik, pokoknya semua motor yang ada di sini menarik. Halo, Lovers, Demikian hasil kunjungan saya ke event IMX AM AMS Motorbike 2021. Nah, lain kali kita akan liput event otomotif modifikasi yang lebih menarik.